Liputan 6.com, Jakarta Manfaat Buah Markisa Kuning memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Markisa merupakan salah satu buah yang memanfaatkan bijinya untuk dikonsumsi. Buah Markisa mempunyai ciri khas dengan rasa yang kecut sedikit manis. Tanaman Markisa berhabitat asli dari daerah pegunungan yang sejuk, tetapi tanaman ini juga bisa ditanam dan berbuah di daerah dataran rendah. Buah Markisa dengan nama latin, Passiflora quadrangularis L. Yang dibudidayakan di Indonesia ada beberapa jenis buah markisa, yakni markisa ungu, pasiflora edulis var, edulis markisa konyal, pasiflora lingularis, markisa kuning, pasiflora edulis var, flevicarpa, serta markisa erbis, pasiflora quadrangularis. Selain perbedaan dari warna dan ukuran, perbedaan lainnya yakni adalah soal rasanya. Selain itu, manfaat buah markisa kuning, markisa ungu. Markisa konyal, dan markisa erbis tentunya memiliki manfaat masing-masing yang bermanfaat untuk kesehatan. Dalam pembahasan kali ini lebih membahas tentang manfaat buah markisa kuning yang menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu manfaatnya yaitu dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kanker merupakan salah satu penyakit yang selalu menjadi momok menakutkan di masyarakat. Pencegahan terhadap pertumbuhan sel kanker bisa dicegah sejak dini dengan memanfaatkan dan mengonsumsi makanan yang dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Berikut Liputan 6.com merangkum dari berbagai sumber tentang 15 manfaat buah markisa kuning bagi kesehatan, Selasa, tanggal 17 Maret tahun 2020. 1. Mencegah pertumbuhan sel kanker Mencegah pertumbuhan sel kanker merupakan salah satu manfaat buah markisa kuning kanker adalah salah satu penyakit yang selalu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara pencegahan-pencegahan alami yang dapat diterapkan agar dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Buah markisa kuning bisa dikonsumsi untuk mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Buah markisa mengandung manfaat antioksidan yang sangat baik untuk tubuh dalam mencegah tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Zat antioksidan ini akan bertugas dalam menghambat pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh manusia. Selain mencegah pertumbuhan sel kanker, manfaat buah markisa kuning juga mampu untuk membunuh sel kanker. Setelah diadakan penelitian in vitro di Universitas of Florida, ternyata buah markisa kuning mengandung zat fitokimia yang mampu membunuh sel kanker. Kandungan zat fitokimia dalam buah markisa kuning yaitu diantaranya seperti polifenol, karotenoid, harman, harmol, harmalin. Pasaflorin, harmin, karotenoid, vitexin, krisin, dan isovitexin 2. Memperlancar dan menyehatkan pencernaan Seseorang yang biasanya mengalami sembelit bisa mengonsumsi buah markisa kuning untuk membantu memperlancar dan menyehatkan pencernaan. Manfaat buah markisa kuning dapat membantu untuk memperlancar dan menyehatkan pencernaan karena mengandung serat tinggi yang terkandung di dalam daging buahnya. Biji buah markisa juga bisa dimakan karena mengandung serat yang tinggi juga. Dengan rajin mengonsumsi buah markisa maka pencernaan lancar serta usus menjadi bersih. 3. Memiliki efek relaksasi Manfaat buah markisa kuning selanjutnya bagi kesehatan tubuh yakni memiliki efek relaksasi. Kandungan zat yang terdapat di dalam buah markisa kuning ternyata dapat memberikan efek tenang dalam pikiran serta dapat mengendurkan saraf sehingga bisa membuat perasaan menjadi lebih tenang. Karena manfaat tersebut sehingga buah markisa dapat dijadikan sebagai minuman relaksasi dan disajikan dengan keadaan yang dingin. 4. Baik untuk penderita insomnia Bagi penderita insomnia, bisa mencoba untuk mengonsumsi buah markisa kuning untuk mengatasi insomnia. Manfaat buah markisa kuning yang baik untuk penderita insomnia ini memiliki efek yang dapat membuat sistem saraf tenang serta merilekskan pikiran sehingga akan menjadikan saraf Anda menjadi mudah mengantuk. Anda dapat minum segelas jus markisa sebelum tidur agar Anda bisa terhindar dari gejala insomnia. 5. Baik untuk penderita asma. Manfaat buah markisa kuning selanjutnya yakni memiliki manfaat untuk penderita asma. Penderita asam dianjurkan untuk mengonsumsi buah markisa kuning karena kandungan zat yang terdapat di dalamnya dapat menenangkan serangan asma. Buah markisa kuning mempunyai sifat yang dapat memblokir histamin yang menyebabkan gejala asma. 6. Sumber nutrisi yang baik. Setiap manusia pasti membutuhkan nutrisi setiap harinya untuk beraktivitas. Manfaat buah markisa kuning salah satunya merupakan sumber nutrisi yang baik bagi tubuh karena mengandung zat-zat yang baik bagi kesehatan tubuh. Dalam 100 gram, 3,5 ons buah markisa kuning mengandung 30 mg vitamin C. Dalam 100 gram buah markisa mengandung 1.275 IU vitamin A. Vitamin A ini sangat baik untuk kesehatan kulit serta meningkatkan kualitas penglihatan. Buah markisa juga mengandung sumber kalium, 348 mg dalam 100 gram buah markisa. 7. Mengoptimalkan sistem imunitas Tingkat kekebalan tubuh manusia harus selalu ditingkatkan dan dioptimalkan agar terhindar dari penyakit. Manfaat buah markisa kuning selanjutnya yakni dapat mengoptimalkan sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh manusia. Buah Markisa mengandung manfaat vitamin C, karoten dan kritoxantin yang baik dalam menjaga serta mengoptimalkan kekebalan dalam tubuh manusia. Sistem imunitas yang kuat dalam tubuh manusia akan mencegah penyakit yang akan menyerang tubuh serta membantu menyembuhkan penyakit yang sudah ada di dalam tubuh. 8. Mengontrol tekanan darah Bagi Anda yang menderita tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi, bisa mencoba mengonsumsi buah Markisa kuning untuk mengontrol tekanan darah Anda. Manfaat buah markisa kuning untuk mengontrol tekanan darah perlu untuk dicoba. Buah markisa kuning mengandung kalium yang mempunyai peran penting dalam vasodilator. Kalium akan bekerja menanamkan pembuluh darah serta dapat meningkatkan aliran darah. Gerakan antara membran di dalam tubuh terjadi pada saluran yang diatur oleh kalium. 9. Baik untuk diet Bagi Anda yang ingin diet, Manfaat buah markisa kuning yang baik untuk diet bisa dijadikan salah satu pilihan untuk membantu program diet Anda agar berhasil dengan baik dan tetap sehat. Buah markisa kuning mengandung kalori yang rendah yaitu 97 kalori per 100 gram buah markisa kuning. Buah markisa kuning rendah akan sodium dan lemak juga mengandung karbohidrat serta gula alami yang cukup untuk tubuh sehingga tidak menimbulkan gemuk. 10. Baik dalam memenuhi gizi tubuh Manfaat buah markisa kuning bagi tubuh selanjutnya yakni dapat memenuhi gizi dalam tubuh manusia. Buah markisa kuning yang kaya akan zat besi memiliki manfaat baik dalam memenuhi gizi di dalam tubuh. Buah markisa kuning mengandung zat besi yang cukup tinggi, yakni dalam satu cangkir buah markisa kuning mengandung sekitar 4 mg zat besi. Zat besi ini sangat baik dalam memenuhi gizi tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. 11. Baik untuk kesehatan mental dan otak. Menjaga kesehatan mental dan otak merupakan salah satu manfaat buah markisa kuning. Selain menjaga kesehatan fisik, manusia juga harus senantiasa menjaga kesehatan mental dan otak akan dapat beraktivitas dengan baik. Karena kesehatan mental dan otak juga memengaruhi Anda saat menjalankan aktivitas. Buah markisa mengandung manfaat asam folat yang baik untuk kesehatan mental dan otak, serta dapat mencegah terjadinya cacat pada bayi selama masih dalam kandungan. 12. Baik untuk kesehatan kulit, bagi Anda yang ingin menjaga dan merawat kulit, Anda bisa mengonsumsi dan merasakan manfaat buah markisa kuning. Buah markisa kuning mengandung vitamin C serta antioksidan yang dapat membuat kulit menjadi lebih muda, serta merangsang pertumbuhan sel muda pada kulit wajah yang dapat membuat wajah terlihat awet muda dan segar alami. 13. Mampu mendorong pertumbuhan tulang dan gigi manfaat buah markisa kuning yang bisa dirasakan selanjutnya yakni mampu mendorong pertumbuhan tulang dan gigi. Kandungan beta-karoten yang terkandung dalam buah markisa kuning mempunyai manfaat yang besar bagi kesehatan tubuh di antaranya yaitu mendorong perkembangan tulang dan gigi, perbaikan jaringan tubuh yang rusak, mengurangi resiko terkena penyakit atritis, dan mengurangi penyakit Parkinson juga depresi. 14. Mencegah infeksi Buah markisa kuning kaya akan vitamin C. Manfaat buah markisa kuning yakni bermanfaat untuk mencegah dan melawan penyakit yang menyerang tubuh manusia dengan kandungan vitamin C yang cukup banyak dalam buah tersebut. Buah markisa kuning mampu memenuhi kebutuhan tubuh 50% dari kebutuhan vitamin C harian Anda. Kandungan vitamin C dalam buah markisa kuning memiliki antioksidan yang membantu tubuh mencegah dan melawan penyakit serta infeksi. Hal ini juga mempercepat penyembuhan luka dengan melakukan perbaikan jaringan tubuh. 15. Menjaga kesehatan jantung Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang harus diwaspadai. Manfaat buah markisa kuning selanjutnya yakni dapat membantu menjaga kesehatan jantung manusia. Kandungan serat dalam buah markisa tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga berperan dalam mengeluarkan kolesterol dalam pembuluh darah. Kandungan serat dan potasium pada buah markisa berguna untuk menjaga kesehatan jantung. Itulah beberapa manfaat buah markisa kuning yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Yuk mulai mencoba buah markisa kuning untuk merasakan manfaat dari buah markisa kuning ini.